udah sempat ada beberapa yang saya tangkap uh, terutama sebelum kelahiran candrawathi itu sendiri di tahun 1955 dengan uh, soekarno dan uh, manipulasi debatnya uh, pasca pemilu ya uh, di situ kita ada memang banyak sekali lombada uh, kebudayaan yang lengkap dengan uh, partai politik gitu uh, termasuk itu uh, iklan dan lain-lain Uh, tapi saya penasaran mas Arief, uh, gimana pandangan pandangan sanggar bambu sendiri sebenarnya menyikapi uh, nasako, mancorus bed, dan, dan juga manik pada akhirnya. Mungkin setelah pertanyaan itu baru kita uh, beralih ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan. Oke. Teman -teman. Silahkan. Okay. Uh, terima kasih. Saya sambil baca lagi ya. Uh, di beberapa, beberapa ya ini saya menuliskan tentang empat sikap. Oke, nah di bab terakhir empat di bab uh, sendiri saya tulis posisi cara baru dalam aliran ideologi. Di situ ada empat, empat sikap. Yang pertama, sikap dan pandangan politik saya tahu terhadap Nasakom. Itu diawali dengan pandangan seni cara bambu yaitu kemerdekaan individu dan bangsa. Nah, ini, ini pandangan seni pertama dari cara Pandangan seni pertama cara bambu ini ee, berwujud Uh, Ini adalah kemerdekaan individu sekaligus bangsa. Ini muncul pada pernyataan itu, muncul pada ulang tahun sampai baru ketiga, tepatnya 1 April 1962 Nah, dari situ uh, ada pandangan politik juga pertemuan besar pertama sampai baru. Itu di tahun 1963, tepatnya di bulan Desember Nah jadi, uh, setelah mulai panas itu uh, suasana politik nasional Itu akhirnya sangat bangun membuat sebuah pertemuan besar Di tahun 63 tepatnya di Desember tanggal 14-15, 14-16 Dua hari, tiga, dan tiga hari, dua malam Nah situ pertemuan besar itu Menghasilkan satu, sebuah satu sikap Yang itu terwujud dalam ikrar Sagai baru Nah itu saya, saya pandang menjadi uh, Pandangan politik pertama Sagai baru Setelah uh, Ke, apa ya, merucingnya Suasana politik yang itu sudah sangat melolak di berbagai sanga dan kesennya Lalu juga pandang politik kedua yang di sini saya poin ketiga itu muka dimal dari anggaran dasar Sanggar Bambu 59. Nah di muka anggaran anggaran Sanggar Bambu ini ini muncul di tahun nampak tepatnya di uh, kurun waktu dari April ulang tahun ke sampai sampai Agustus 64. Uh, di situ nanti uh, jelas banget dari nomor 5 itu. Lalu yang terakhir adalah sikap politik Sanggar Bambu terhadap Mangi Nah ini juga ada. Kenapa saya menjadikan poin? karena Sanggar Bambu di tahun 1965 itu membuat pameran. Pameran 10 tahun memperingati 10 tahun KAA, Konvensi Asia Afrika. Yang itu 10 tahunnya jadi di uh, diperingati tahun 65. Di situ di katalog pameran itu Pak Narto selaku pendiri menuliskan bahwa bawah uh, atau apa main itu harus tiganya nah ini ada ada perkembangan dan dinamika yang sangat sangat apa ya saya membayak saya saya mengatakannya adalah eh, dinamika yang sangat fleksibel karena eh, itu sudah jelas di nanti di mompel bahwa saya Batu itu menyatakan eh, mengikuti pemerintah yang saat sehingga di tahun 65 dengan adanya manik yang sudah digaikan oleh negara oleh pemerintahan sekarang di pameran pameran KAA itu peringatan KAA itu Pak Nanto di sambutan di, di kata sambutannya itu juga mengatakan bahwa kita harus mengirimnya uh, manik. Nah ini kan uh, suatu proses perubahan yang yang dinamis dan berkembang terus Nah kalau terkait dengan Sekhber kan, itu saya menemukan uh, data dan hasil itu Pak Nantol tertulis menjadi seorang uh, perwakilan, seniman perwakilan dari Sekhber kan, itu di uh, minggu pagi dan itu tahunnya anak-anak Nah uh, belum sendiri, kan sudah muncul tahun 64. Tapi saat itu kan catur, dia belum menjadi sebuah partai. Nah, uh, si seorang partner itu ditulis di bumi bupati itu dengan judul itu ada bahkan di judulnya, di sub judul itu dikatakan bahwa uh, Sunarko PR uh, seniman dari perwakilan catur itu Nah, itu di apa di majelis eh, di minggu pagi minggu pagi saat itu masih, masih harian. Nah itu di sisi lain juga di tahun 66 itu mulainya keluarga Ahmad Yani eh, selaku salah satu korban ya dari peristiwa 30 September itu meminta Pak Narto dan saudara untuk untuk membuatkan monumen di kerjanya di Jakarta nah, ee, Ternyata, selain itu juga, ternyata memang Pak Narko itu sudah dengan Ahmad Jani jauh sebelum lama Itu kenapa akhirnya ee, setelah meninggalnya Pak Ahmad Jani, Bu Ahmad Jani ee, sebagai istrinya itu langsung meminta kepada Pak Nanto lewat surat, dan itu ada surat untuk membuatkan monumen. Nah itu betapa kedekatannya secara individu Pak Nanto dengan uh, Pak Ahmad Jani. Maka dari itu juga uh, di sini kan saya disampul itu juga saya ada wajah seorang Ahmad Jani. Saya kira itu menjadi gambaran gambaran kita untuk nanti semakin. Oke, okay, uh, teman-teman itu tadi yang udah bisa disampaikan oleh Mas Atif dan Mbak Putum. mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau menanyakan langsung tentang sangat Bambu atau peristiwa-peristiwa yang berbeda seputar, karena ini pembahasan ya Mas uh, Yad? stage-nya di tahun 1959-1969 di awal penunjukan sana bangun. 10, 10 tahun. Ya pertama. sebelumnya eh uh, selama datang Pak Toto eh nah. kuasa uh, sana bangun di periode sebelumnya terus Mas Deden selama datang ketua sana bangun uh, mulai tahun kemarin. Ini ada Pak Toto dan Mas Deden juga ada Pak Toto mungkin bisa nanti uh, memberikan mau di nasional pak boleh? 2009-2010 lah itu, karena ketika Pak Sunarto Pemda Sumatera Barat yang diperkuatnya itu sempat apa tidak aktif lah karena nggak tahu kenapa tidak aktif karena memang saat itu banyak tapi ulur pas itu kira-kira diinteraksi dengan sehingga menurut supono pr supono pr ini yang ketua Sanggar Bangbu keempat itu mengembalikan kembali Sanggar Bangbu kepada dirinya itu menurut beliau kemudian patung cukup lama sekitar 10 tahun 15 tahunan lah kira-kira begitu karena waktu, waktu tahun 2009 itu, para sesepuh, para senior yang yang ada di tulisannya Mas Akep itu masih pada suken, masih pada hidup. Lah. Gitu. Kemudian, mereka masih bersemangat untuk meneruskan cangkang bambu bawah, cangkang bambu harus, harus tetap jalan gitu. di, di di suatu apa e, semangat cagar bambu itu ada kata-kata cagar -kata, bambu tidak akan pernah dibubarkan sampai anggota terakhir jadi seorang seorang cagar bambu yang, yang mengaku dirinya seorang cagar bambu berarti cagar bambu masih ada kira-kira itu 10 tahun, 15 tahun yang sudah menakip ini, kemudian apa sudah dianggap uh, tidak tidak ada lagi barangkali gitu, uh, kemudian apa uh, ada perpisahan para diri yang ada di bukunya Mas Atik itu ya, harus tetap sangat luar, harus tetap ada narkotinya untuk bisa jalan karena tidak ada ketua yang uh, kemudian mereka berkumpul di satu tempat di tempatnya Pak Haji Busumo, uh, itu kerabat Jawa Pembu juga teman-teman juga di daerah Kraton dan anak-anak kira, -kira itu dan bersepakat untuk dari ketua baru kita lah. kita saya waktu itu jadi formatur untuk mencari ketua sangkir pembunyian kebunyian Kemudian muncul nama-nama banyak gitu ya Terus kemudian melamar lah mereka kepada bio-bio yang ditulis itu Kemudian mereka ternyata tidak bersedia jadi ketua sangkir pembunyian nggak tahu alasannya apa tapi terakhir-terakhir pernah sempat saya dapat informasi dari seseorang yang informasi lamar itu merasa saya bukan bukan asli yang ya, udah bambu memang kerabat lah nah, sebelumnya sebelumnya saya kenal senggal bambu itu sudah sejak tahun 1988 Ketika saya masih di siswa SMSR Sekolah menurut asli rupa Kemudian lulus dari sekolah menurut asli rupa Saya masuk asli Agar di asli rupa Kemudian Ketika saya masuk di asli itu Pak Sukonore waktu itu jadi kekuasaan bambu Saya diminta untuk tidak bisangkatnya Gak usah kos gitu Ya, saya bersyukur senang sekali dari tidak bayar kos, bikin bisa kan bulan-bulan hari begitu dan saya waktu itu ada kegiatan filsafat atau di di saya kan Ada uh, ada guru-guru, guru-guru yang aktif masih mengulang, masih mengajar di SMSR. Gitu. Makanya kok banyak rata-rata uh, karena muta ya, jadi, apa orang sih pakisan terkait berbudjur rata-rata dari anak-anak s gitu. e, generasinya saya mikir ada di situ. Mas mahasiswa jarang, jadi saya punya teman ketika saya di ASRI ada Dedeng juga punya teman di situ ada Hendrono ada siapa namanya e, Toto Ribi, kemudian eh, Banyak yang lain juga ada di dunia, segala macam itu Mereka ada aja, kita masuk, kita masuk Kemudian kita juga berkata dengan cara ke Sama-sama di asem Nah Kembali kepada apa Peristiwa-peristiwa eh, Yang ada di bukunya Mas Atif Tentu saya tidak begitu banyak paham karena dokumen-dokumennya eh, saya tidak pernah tahu dengan jelas yang saya tahu itu dari oral dari cerita eh, bio-bio seseorang itu pernah cerita gitu. ada peristiwa peristiwa betapa pentingnya saat itu gitu ya terus kemudian Betapa pentingnya ketika teman Kan ada di itu Jadi, ada yang dari pemerintah, ya, ada yang ada MDI, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pemerintah, ada yang dari ada yang dari pemerintah, ada kelompok merah, pemerintah, ada yang mau pemerintah, ada yang nya ada di daerah daerah asem itu daerah-daerah kauman itu dulu ada di luar dari situ kira-kira begitu nah, seperti yang tadi Mas diceritakan ceritakan bahwa ada yang namanya ikrar sadar bambu yang itu saya pikir sangat penting sekali di situ tersirat sikap bahwa sadar bambu itu eh, sangat pancasilais karena disebut-sebut di situ saya tentu meyakini e, pancasila itu sebagai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa lah kira-kira tanpa meninggalkan tradisi lama yang baik dan mungkin saya tentu meyakini bahwa pancasila mengangkat harkat derajat martabat kemanusiaannya untuk untuk uh, mengangkat ke, apa keindahan dan kebudayaannya kebudayaannya kira-kira uh, itulah isi isi dari uh, apa uh, itu dan itu beberapa hari seperti yang diceritakan masa itu dua hari tiga hari ini mereka Berapa paketan ya itu cukup lama, cukup lama jadi dan tidak diumumkan oleh seseorang aja. Apa kata-kata itu? Kemudian muncul misalkan eh, tanpa meninggalkan tradisi lama yang baik dan mungkin itu dari seseorang yang lain. Mungkin. Terus, baju dikasih untuk Yang lain lagi, ada lagi, lagi, lagi, kemudian terjadilah yang namanya perumusan ikrar itu, kira-kira begitu. Dan jangan bau memang, Pak, saat itu mereka e, lebih asik, berpameran, tidak, tidak mengurusi politik. Tapi jangan bambu itu lebih baik mengapresiasi karyanya ke daerah-daerah. Itu sangat luar biasa, karena 40 kota di Jawa dan Madura itu disigai oleh sangkal bambu dalam pameran-pameran itu. Disigai mulai dari Mojokerto, Probolinggo, Sampang, Sumenep, sampai, sampai ke Bondowoso, Siti Bondowoso, segala macam di situ, ada Malang, segala macam itu. Jadi, ketika itu kan eh, saya pikir sendiri apa tidak saya itu sekarang kan masih sepi, nggak berarti biar dia orang sekolah asli orang sekolah, gambar itu orang sekolah ya pokok itu nggak mereka gak paham tentu tuh orang-orang daerah, apalagi orang-orang daerah. Ah, saya nggak sudah mulai eh, memamerkan karyanya itu ke tempat-tempat itu dan tidak cari di dimanapun menurut senar kooperasi, menurut pelaku-pelaku yang ikut pameran pelaku itu seadanya ya, gitu. bisa di balai RW, bisa di apa e, di balik kota atau di kampung pakeng, apa, -apa. dia dia nggak salah masalah. Gitu. Dan selalu, Pak Novel itu sebelum berakhir, katakanlah sebelum berakhir di Surabaya, mau pindah ke Madura. Pak Novel PR pergi dulu dengan Madura, lobby, Bupatinya atau siapalah lah, disitu nah, akhirnya dapat tempat di situ untuk pameran. Nah, di situ pameran seribu. Tapi yang dilakukan oleh saya, bambu saat itu tidak hanya pameran aja, tidak hanya pameran aja. Di situ drama-drama pendek karena yang diusung itu banyak-banyak seniman-seniman sastra juga. Karena memang saya, bambu sejak awal itu sudah bersinggungan dengan yang namanya Pak Jogno Kemudian orang-orang sastra itu, akhirnya suka pada orang-orang film, macam itu. Nah, di situ santer uh, bambu sangat cair sekali sama komisi sekarang macam itu. Jadi ketika tanggal bambu pameran di suatu kota kecil, di desa kecil, gitu ya, dia memetaskan itu drama-drama pendek itu, dan mereka mengundang apa pelajar-pelajar eh, diajak workshop gitu. diajak outspor di situ aku itu sudah outspor kan di Pesanggaran Garbu waktu itu zaman itu udah ngajak anak-anak SD SMP untuk yuk gambarin tobe misalkan kayak gitu untuk hiasan yuk gambar dan yang yang kameraan itu kayak para Sunanto PR dan kawan-kawannya tentu mereka, apa, mau um, nulis model itu, ada nulis model membuat patung, minyak patung ya, dengan tanah liat, tanah macam itu. Iya. Nah, jadi uh, sem semacam informasi bahwa seni itu. Seni buke, seni patung, seni drama itu ada sekolah, itu ada sekolahnya. Itu di Yogyakarta. Karena ada juga yang dari Malang segala macam tanya, Oh, kalau sekolah di uh, kuliah, kuliah di Asri atau sekolah di SMSR segala macam itu, gimana caranya segala macam? Jadi pusat informasi, gitu. jadi sangat bagus tidak tidak sangat berurusan dengan yang namanya itu Jadi saya berharap mengapresiasi langsung mengedukasi masyarakat, memberi informasi bahwa e, kesenian kesenian itu ya khususnya seni rumah itu ada sekolahnya. Kira-kira e, begitulah kira-kira cerita-cerita yang saya dapat dari para Terus aku itu Begitu Nah saya pikir itu aja dulu Karena nanti ada yang lain Terima kasih keputusan uh, untuk Koko Iya teman-teman tadi udah, uh, sudah Kita sudah dengar sendiri juga Dari uh, koko Kalau ibu punya mas Atif ini Ada peta ininya ya mas ya, uh, Mohibah Sedik-sediknya uh, Sanggar Bambu uh, dari ya, ya dari 61 sampai 66 Jadi Mas Ali memberi gambaran itu dari kota mana aja uh, Sanggar Bambu ini uh,